Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel Derosa Auto. Buat teman-teman terima kasih yang sudah mampir menonton di channel Derosa Auto. Alhamdulillahirobbilalamin, berkat dukungan teman-teman, channel ini masih tetap eksis, tetap memberikan informatif kepada teman-teman yang sekiranya membutuhkan kendaraan, baik itu mobil bekas cash ataupun kredit maksudnya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah stay tune di channel Derosa Auto. Harapan saya semoga teman-teman yang belum subscribe bantu saya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi kepada teman-teman khususnya di bidang otomotif, mobil bekas ataupun mobil baru. Dan kebetulan pada kali ini kita mau mereview mobil bekas teman-teman mobil bekas ini diantaranya ada beberapa mobilio ada 123 kurang lebih ya teman-teman Insyaallah harganya bisa merekomendasi buat teman-teman semua nah pertama kita ada mobilio 2014 ya teman-teman sama mobilio tipe e 2016 ini mobilnya Honda mobilio tipe e tahun 2014 bertransmisi otomatik ke warna grey atas nama perorangan pajaknya di bulan Februari tepat genap alamat Tangerang Kota ya teman-teman Tangerang Kota ini mobilnya masih sangat bagus rekomendasi teman-teman ini kilometernya pun masih cukup relevan ya ini kilometernya sekitar kurang lebih 80 ribuan kurang lebih ya teman-teman ini kita jual 130 juta masih bisa nego ya teman-teman 130 juta masih bisa nego atau kreditnya itu DP 5 juta angsuran sekitar 3,8 teman-teman ini DP 30 DP 5 juta saja angsuran 3,8 dikali 47 bulan atau 4 tahunnya teman-teman. Insya Allah mobilnya bisa merekomendasi buat teman-teman nggak ada dandan Mobil Insyaallah tinggal pakai Lampu-lampunya masih bagus Bodinya masih bagus Ban-bannya pun 70% masih cukup bagus teman-teman Untuk fog lampnya pun masih nyala semua Masih cukup bening peleknya masih mulus teman-teman Kacanya masih orian belum pernah diganti Pintu atau bodi Fendernya masih bagus ya teman-teman Bempernya pun masih Mulus Tidak ada yang baret yang sangat Signifikan Karpet lumpurnya tersedia Masih sangat bagus Cuman belum ada Talang air atau set by -side ya teman-teman Untuk dalaman interior pun Masih sangat bagus Ini di retrim sarung jok yang paten ya MB Tech Jok berkualitas teman-teman. atas sama perorangan mobilnya masih sangat bagus. DP 5 juta, angsuran 3,8an kurang lebih ya teman-teman. Dan juga selanjutnya kita ada mobil Honda Mobilio tipe E CVT tahun 2016. Ini tahun 2016 warna silver atas nama Perorangan, pajaknya di bulan Februari juga berplat genap alamat Jakarta Utara ya teman-teman. Warna silver ini secara overall mobilnya masih sangat bagus, ban-bannya pun masih cukup tebal sekitar 70 persenan. Kacanya masih baru, sudah dilengkapi dengan servicer atau talang air, untuk bodi, pelipit pintunya masih sangat bagus overall body di seluruhan mobilnya masih sangat mulus kilometernya baru mencapai 80.000an juga ya teman-teman seterusnya pun masih sangat kencang masih bagus kulit jeruknya masih sangat kentara untuk sarung jok sudah di retrim kulit MBTEC tapi MBTEC yang berkualitas Kesannya menambah sportif. Untuk di headlampnya masih sangat bening, tidak ada rengat atau baret rambut. Grill nya pun masih sangat bagus, ya teman-teman. dan juga di fog lampnya masih sangat bening. Dan karpet lumpur magnet tersedia dan sudah dilengkapi dengan spion, electric mirror dengan lampu sent. untuk harganya 2016 ini Honda Mobilio 2016 warna silver kita bandrol di harga 145 ya teman-teman. DP 5 juta angsuran 4,3 dikali empat tahun estimasi saya sekitar 4,3 4,2an ya teman teman dengan dp 5 juta saja mobilnya masih sangat rekomendasi secara overall mobilnya masih sangat bagus sekali tinggal pakai insya Allah tidak ada keluhan buat teman teman ini kita jual 145 masih bisa nego ya teman teman dengan estimasi dp kredit dp 5 juta angsuran sekitar 4,2 sampai 4,3an oke ya teman teman kita selanjutnya, nah, sama nih. Ini mobil tahun 2017 Ayla X, bertransmisi manual, warna grey, atas nama perorangan, platnya ganjil, alamat SMK Jakarta Timur. Pajaknya di bulan Februari, untuk kilometernya sekitar ribuan. Ini kita jual. 80 lima net ya teman-teman ini versi mobil turun harga 85 juta net Insyaallah mobilnya paling murah tahun 2017 tipe X teman-teman bisa koreksi di harga pasaran yang berlaku sekarang Ayla tipe X saya jual Insyaallah harganya paling murah paling rekomendasi insyaallah dan insyaallah pun mobilnya secara overall masih sangat bagus layak pakai gap gapnya pun masih rapat ya nggak ada bekas accident dan juga ini lampunya masih sangat bening dan fog lampnya pun masih mentereng bercahaya tidak ada kerusakan yang berarti kap mesinnya pun masih sangat orient tidak ada tepletan ataupun body repair Insyaallah mobilnya benar bener merekomendasi buat kalian untuk paket kredit di DP 5 juta angsuran sekitar dua puluh delapan estimasi ya teman-teman untuk mobil ini DP 5 juta angsuran dua puluh estimasi saya kurang lebih dan juga kita ada mobil yo tipe Everestis tahun 2014 nah ini yang tipe Everestis mobilnya masih sangat bagus plat ganjil daerah Tangerang Kota dan pajaknya di bulan Juni 2023 untuk kaca depan masih Orion belum pernah diganti dan kaca-kaca di keseluruhan mobil ini masih original sudah dilengkapi dengan sepion sepion electric mirror dan lampu sein ini yang tipe e yang velgnya sudah titan color ditambah ornamen grill body set molding dan di handle pintunya sudah model chrome secara overall mobilnya masih sangat bagus tahun 2014 tipe e Prestige. kita jual 130 juta insya Allah rekomendasi tipe e Prestige. Untuk DP, untuk DP sekitar 5 juta juga teman-teman angsuran di sekitar 4 juta sampai 4,1 teman-teman cukup bayar DP 5 juta total DP tidak ada penambahan lagi insya Allah yang penting datanya bisa mendukung dan juga kita ada Toyota Avanza E Toyota Avanza E tahun 2013 yang tipe E airbag ya teman-teman, pajaknya di bulan Agustus panjang tahun depan 2023, alamat SNK daerah Jakarta Timur untuk plat nomornya berplat genap warna silver atas nama perorangan ban-bannya masih sangat tebal, hanya velgnya saja masih velg standar teman-teman. Tapi secara overall mobilnya masih sangat bagus. Kayak kaki masih empuk. Bodi-bodi masih bagus, tidak bekas nabrak ataupun bekas banjir. Mobilnya menurut saya masih sangat layak. Ini kita jual di open price 105 nego santun, teman-teman. 105 juta masih bisa nego sedikit. Insyaallah harga yang saya berikan sangat merekomendasi buat teman-teman ini untuk paket kredit ya oh ya, yeah, untuk satu lagi untuk kilometer baru sudah mencapai 105 ribuan kurang lebih estimasi ya teman-teman mobilnya overall masih sangat layak dalam dalaman interior pun masih sangat bersih dan untuk di bagian pelipit kacanya masih cukup bagus tapi belum dilengkapi dengan side pressure atau talang air. Dan juga ini sudah electric mirror ya sepionya ya teman-teman. Lampu depan masih orian tidak pernah ada penggantian. Jadi mobil ini benar-benar orisinil belum pernah terjadi. Untuk kaca depan mobil ini belum pernah diganti. Jadi mobil ini aman dari laka. Insya Allah mobilnya tidak bekas banjir ataupun tidak bekas nabrak ini kita jual 105 juta ya teman-teman untuk pakaian, untuk paket kredit DP nya 5 juta angsurannya sekitar 3,5an estimasi saya 3,5an kurang lebih sampai 3,6an DP 5 juta angsuran 3536 buat teman-teman ini sangat merekomendasi ya mudah-mudahan harga yang saya tawarkan masuk buat teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan Buat teman-teman khususnya yang cari kendaraan Baik itu mobil keluarga ataupun city car Dengan budget yang sangat minim Insya Allah saya siap bantu Nah teman-teman kita ada lagi mobil DHSU Sirion tipe DRS FMC Yang sudah minor change Ini tahun 2013 warna putih platnya genap ya teman-teman alamat SNK daerah Tangerang Kota pajaknya di bulan Januari 2023 mobilnya secara overall fisiknya masih sangat bagus mesinnya masih bagus juga ya teman-teman enggak -teman. rembes dan untuk kaki-kaki mobil ini Insya Allah tidak ada masalah bannya baru diganti ya teman-teman velgnya sudah racing warna putih susu atau putih mutiara ini spionnya sudah LED mirror dan dilengkapi dengan lampu sen Untuk handle pintu masih sewarna dengan body. Sudah dilengkapi dengan side fiser atau talang air. Untuk ban depan masih bagus baru dibeli dan untuk ban belakang sekitar 70 persenan. Nah teman-teman ini daihatsu Sirion tipe D FMC bertransmisi otomatik ya teman-teman tahun 2013 atas nama perorangan pajaknya di bulan Januari genap alamat SNK Tangerang Kota oh, mesinnya masih sangat bagus metiknya masih sangat responsif mobilnya aman dari laka tidak bekas nabrak ataupun tidak bekas banjir ya teman-teman lampu-lampunya pun masih orisinil tidak ada bekas penggantian Mengidentifikasikan mobil ini aman dari rata, ya teman. Dan di front bempernya sudah dilengkapi dengan lace chrome, jadi mobil ini menambah kesan yang sangat anggun dan elegan. Lampu fog lamp tersedia masih cukup bagus, bempernya pun masih sangat mulus. Dan untuk di bagian interior mobilnya. Sudah dilengkapi dengan sarung MPtech yang paten ya teman-teman ini kilometernya masih sangat rendah sekitar 69ribuan atau 70.000 alamat SNK daerah Tangerang kota atas nama perorangan ini kita jual seharga 90 juta ya teman-teman mobilnya masih sangat bagus Insya Allah teman-teman gak bakalan nyesel tahun 2013 bertransmisi automatic ya teman-teman Nah, kilometernya masih sangat rendah Mobilnya bagus, warna putih bertransmisi otomatik Atas sama perorangan juga Untuk paket kreditnya, ini DP Sekitar 5 juta juga ya teman-teman Dan angsurannya Sekitar 3 juta Sampai 3,1an Estimasi kurang lebih Estimasi untuk paket kreditnya selama 4 tahun Nah, oke okay, berikut tadi ya teman-teman Yang telah saya uraikan Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman besar harapan saya agar supaya teman-teman bisa langsung menghubungi saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya dari besa auto mohon undur diri pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses berosa auto